Halo, halo guys, welcome back again, welcome back with me di channel Sundanislot, ya guys, ya. Di sini kita akan kembali bermain mahjong Waze 2, guys, dengan bawa modal di juta 300 an dan di sini kita memakai betting di 10.000, ya. Nah, langsung aja kita putar secara manual dulu, uh, gila, hampir satu lagi boy, Free spin. Langsung aja kita gaskan di 30 putaran seperti biasanya, guys karena putaran ini uh, apa ya masih sangat worth it untuk dipakai ya dan masih cocok guys oh ya, kita cek cek dulu putarannya apakah bagus gitu ya mudah-mudahan dan mudah putarannya bagus ya guys ya ayolah prispin lah bisa lah Oke, okay, kali lima. Aduh, sayang sekali. kali limanya ya, tapi nggak apa-apa. Kita langsung aja, guys, lagi di 30 lagi, guys. Putarannya ya, hey guys. By the way, di sini gua mainnya di situs G77, situs kepercayaan gua, situs uh, andalan gua. Karena di sini tempatnya tempat paling gacor, guys. Dan buat kalian yang mau daftar, langsung aja, guys. Kan, kalian cek di pin komentar ya dan buat kalian yang mau join ke apa? grup komunitasnya langsung aja Gaskun karena di sana kan selalu ada private setiap harinya guys. Jadi boleh kalian cekidot gaskeun ya. Oke eh guys, sebelumnya jangan lupa kalian buat like, share, comment and subscribe guys. Buat channel ini agar gue semakin semangat untuk membuat kontennya. Dan bantu channel ini menuju ke SGHI, ya guys. Ya, atau seluruh gacor hari ini biar makin mantul dan mudah untuk kalian cari, gitu guys. Oke, okay. Oke okay, madep ya, bis lagi. Ayolah, ayolah, ayolah. Oh, oke okay, mantap. Kali ini banyak connect, ih, kurang loh. By the way, speed nya mana ya? Tumben-tumben, ih mantap kali tiga. Hmm, dua lagi. Ah, kacau-kacau, men. Tapi nggak apa-apa, kita langsung putar kembali di 30 lagi, guys. Nah, seperti biasa ya, main mahjong itu harus... Uh, apa ya? Harus sabar gitu, guys. Jangan terlalu terburu-buru. Karena memang, di mana majung ini nggak ada fitur untuk by spin ya. Jadi kita harus sabar dan menunggu gitu. Itu intinya sih. spin mampus lo. Ayo dong. Putaran gratis, let's go. Okay. Iya, dia kali empatnya mantep ya. Kali enamnya. Please lah. Come on, men. game cakep kali sepuluhnya nyampe guys ih menang besar 236.000 mayan-mayan kita cek lagi di tujuh di tujuh putaran terakhir ini ya ayo iyalah bisalah tembus 2000 lagi boy boy cuman cuman uh cakep banget cakep banget gope udah dapet gope loh Ayo tolonglah Cus Cus Dua putaran terakhir guys. Oke. Okay. Hmm madep -mm, kali enamnya bisa dong. Oke okay, kali sepuluh jadi red Cakep, cakep. Kasih pecah lagi. Mantap. Ih. Pelah. 350 ratus lima Bisa lah oh. tembus dua lah, lah. Ayo dong. Bisa lah Cakep banget Tembus boy boy Oke, okay guys, kita sudah profit di satu juta seratus ya, dan di sini kita sudah 2 juta. Okay, thank you banget buat kalian yang udah nonton channel ini. See you in the next video ya, guys. Ya, bye bye.